Pakot kok pritek wis. Eh. Oh, pakot. Eh. Pakote sudah dibung aneh mantap iki. Bingrew lah iki ayo. Oh berat Ayo oh. Loo Cabur rapang iki teman-teman berapa nih? wes, jos, kandos! berapa? Oke, aduh, apa oke, melok oke, ayo, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Uh. Eh, bandek. Aduh. Eh. Keropok, keropok, keropok, mogrot, mogrot. Wes. Yo. Uish. Ada perlawanan nih. Yes, yes, yes Oh Oh Oh Hey, little, little Dilempoi, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, oh oh oh, oh, oh. Ayo. Dia Enggak berat-berat dih, itu kayak gini, telur-telur, gitu. wes. <gbg> uh. Ayo, harap eret heretan sampe, koketik wes. Ayo, ayo, eh, mana sih? Pol, pol mana sih? Ayo, wes, yang penting strike, lo aduh. Buka deh, Akhirnya lo utul Si Aduh keju, keju. Full strike Sampai peok Karang inti Oh lah karapu karapu taman wah mantap oke satu piring mancing mania terkena badai nih ya teman-teman barusan ini hujan angin ya di sini tuh itu temannya cuma tinggal satu perahu. Gunung-gunung pun di tepian tidak kelihatan ini ya masih ini dalam cuaca masih hujan ini nah, kelihatan ya enggak kelihatan ini gunung-gunung di pinggir enggak kelihatan ini karena angin ini tadi ini udah agak reda ini akan ya temen ke perahu ke sana na hujan, teman-teman, ya, hujan belum reda ini. mancing mania terkena badai. Ya, teman-teman, makanya -teman. semoga saya selamat ya. Yeah. ikan tengiri pakai umpan ya katanya sih tadi saya tanya dapat satu tapi enggak tahu ikannya ini saya tadi cari tengiri aja enggak dapat ini ini umpannya nah, itu kemarin sampai pecah diparik tengiri itu Tanjung Pasir ini, nah, Tanjung Pasir sini banyak burung-burung cucak hijau. Nah, cucak hijau tua di sini banyak sekali ya. Kalau mau masuk, wah, berbahaya sini karena hewan-hewan buahnya -hewan banyak, harimau nya juga banyak di sini. ir burung-burung pelecekan burung view juga hijau burung itu sini banyak sini nah, tapi jangan bisa keluar kalau di sini dilarang sama pemerintah karena burung-burung di alat Browo sini dilindungi ya mungkin ada, hanya pemikat-pemikat Ilegal yang berani masuk ya, teman -teman. Tanjung pasir Baiklah teman-teman Cukup sekian saja Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bergoyang-goyang Makan digoyang tidur digoyang Terima kasih.